Halo guys selamat datang di channel tutorial official. Nah di video kali ini Anne mau ngebagi tutorial yaitu cara merubah hp infinix menjadi iphone full.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 Baik, jika sudah masuk ke Play Store kemudian kita ketikan di penelusuran aplikasi dan game ya, guys ya. Kemudian di sini kita ketikkan iPhone 13. Kemudian jika sudah diketik kita langsung cari saja ya, guys ya. Nah, sahabat, di sini ada iPhone 13 launcher OS 15. Ini adalah untuk mengubah HP Infinix menjadi iPhone ya, guys ya. Kita install terlebih dahulu, guys. Tahu kita download terlebih dahulu untuk memasangkan di HP infinix ya guys ya. Nah, sahabat, sambil kita menunggu paket penginstalannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, untuk aplikasinya sudah kita download dan sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya kita buka aplikasi iPhone 13 launcher-nya ya guys ya. kita tunggu loadingnya ya guys ya kita tunggu loading sebentar guys ini sedang memasang paketnya ya guys ya nah sahabat jika sudah terbuka launchernya kemudian di sini kamu tinggal memilih wallpapernya ya guys ya kita pilih kemudian kita klik get started kemudian di sini izinkan iPhone launcher mengambil gambar dan merekam video izinkan izinkan launcher mengakses foto media dan file di perangkat izinkan ya guys ya. Nah kita izinkan semua. Kemudian di sini kita klik ok Enable Now. Kemudian di sini kita izinkan tampilan di aplikasi lain. Kita izinkan ya guys ya. Nah sahabat di sini Notification akses ya guys ya kita klik skip aja ya guys ya. Kemudian di sini ada uh, steel iOS-nya ya guys ya. iOS-nya di sini ada steel nya Kamu tinggal pilih mau style yang mana ya guys ya. Kali kalau yang mau pilih yang ini aja deh. Kemudian kita hmm, klik get started tuh ya guys ya. Dan font launcher sedang dipasang. Baik teman-teman, di sini ada buat widget dan izinkan akses. Ini terserah kamu ya mau uh, mengizinkan akses atau tidak. Kalau saya tidak aja ya guys ya karena akan membagi ponsel biasanya begitu guys. Kita klik batal. Kemudian di sini kita klik set as default launcher, guys. Kemudian di sini kita klik uh, iPhone 13-nya. Kemudian kita klik lagi, kita klik lagi, kemudian kita klik lagi. Kemudian kita klik lagi, kita klik lagi dan tara. Nah sahabat ini dia untuk tampilan iPhone ya guys ya Kita coba lihat status pair Wah keren sekali guys Sudah kayak iPhone asli ya guys ya Nah bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk cara menginstal uh, iPhone ini di HP Infinix Kamu bisa bertanya atau kamu bisa berkomentar di video ini nanti insya Allah akan menjawabnya guys ya Nah sahabat itu dia cara berubah HP Infinix menjadi iPhone full guys